Bandrol mulai 177 juta, simak keistimewaan stasiun wagon Baojun Valley. Baojun selaku anak usaha Saik Gemuling SGMW, merilis mobil baru di China. Perusahaan patungan ini memperkenalkan stasiun wagon Kompak Vali pada Maret kemarin. Setelah itu meluncurkan versi massal berbanderol murah mulai 79.800 yuan Cina atau 177 juta rupiah. Kalau dilihat dari bentuk, tampilan muka mirip seri RS. Sungguh menawan dengan tatanan depan sporty, tapi harga jual di sana tergolong murah. Berikut banderol tiap varian. Baojun Valley Mogen Valley, 79.800 yuan Cina, 177 jutaan. Bao Jun Vali Yili 92800 yuan Cina 206 jutaan. Bao Jun Vali Dali Sky 99800 yuan Cina 222 jutaan. Bao Jun Nangku Nangu Fansing 105800 yuan Cina 235 jutaan. Langsung strategi pemasaran dengan nomenklatur anyar, Baojun berambisi ingin lebih memenuhi kebutuhan mobilitas keluarga dan pengguna yang berorientasi bisnis di sejumlah kawasan Asia. Untuk diketahui, Wagon Valley merupakan kendaraan yang sama persis, saat memulai debutnya pada Juli tahun 2020 sebagai Baojun RC5W. Tetapi tiba-tiba dihentikan karena kemelut masalah pemasaran. Dengan demikian, Vali menjadi model generasi terbaru pertama Baojun yang tidak menggunakan lencana alfanumerik. Jelas menyimpang dari strategi yang ditetapkan oleh merek pada 2019 di jajaran model barunya Selain penamaan kian menarik, SGMW hendak meningkatkan penguasaan pasar yaitu lewat rancangan tubuh menawan dan kenyamanan sebagai nilai jual di segmen stasiun wagon kompak di Cina. Bahasa desain interstellar geometri modern, Vali tidak hanya menawarkan ruang penumpang dan kargo terbesar di kategorinya. Tetapi juga dilengkapi dengan rak atap yang memberikan kapasitas tambahan. Konsumen di sana semakin leluasa jika harus membawa barang tambahan untuk bertamasya atau bertualang bersama keluarga. Dari ukuran, ia memiliki panjang 4.685 mm, lebar 1.806 mm, tinggi 1.485 mm dan jarak sumbu roda 2.700 mm. Saat baris kedua direbahkan, ia memiliki kapasitas kargo tambahan hingga 1.620 liter. Lantas kalau dipandang dari segi gaya, Bao Jun Vali mempertahankan bahasa desain interstellar geometri modern. Mereka menggabungkan tampilan futuristik dengan fungsionalitas praktis. Lihatlah raut muka menawan dengan pahatan sporty. Rumah lampu utama berada di bagian bawah, kisi-kisi gaya trapesium terbalik. Lalu garis LED membentang di atas grill. Selain mempermanis visual, kesan premium begitu mencuat. Ia datang dengan lebih banyak opsi penyesuaian termasuk peningkatan desain dan rak atap yang indah. Pabrikan mempromosikan semangat keluarga gaya hidup aktif. Selanjutnya urusan performa mekanikal pacu, tidak seperti pendahulunya yang dilengkapi dengan mesin naturali aspiratif. Baojun Jun Vali mengusung mesin 1,5 liter turbo bikinan SGMW. Resultan pembakaran 4 piston menghasilkan 145 HP, 147 P, dan torsi 184 pound-fit 250 Nm. Keluaran tenaga mirip dari milik Wuling Almas. Kemudian penyaluran menggunakan opsi transmisi manual 6 percepatan di varian bawah. Pilihan lain berupa transmisi otomatis CVT-8 rasio gigi yang telah diprogram lebih baik di strata atas. DNA teknologi cerdas ia dirancang memiliki DNA teknologi cerdas ala Baojun sistem kendaraan sanggup mengintegrasikan konektivitas seluler dengan fitur di dalam mobil perangkat canggih ini mencakup cell phone remote control memungkinkan pengguna melakukan ragam pengaturan dalam genggaman Konsumen juga dapat menikmati perintah suara secara tepat dan cepat. Infotainment yang disesuaikan dan bahkan Car Home Connectivity. Hebatnya lagi, Vali mengantongi lima sistem safety. Salah satunya anti collision warning serta automatic emergency braking. Unit anyar sekarang tersedia di seluruh jaringan dealer di Tiongkok dengan empat trim level, Mogen Valley, Yili Rans, Dali Sky, dan Nangku Vansin. Itulah gambaran industri otomotif di sana. Walau memiliki segudang perangkat canggih, mobil wagon nyatanya berbanderol miring.